<laughs> Baby bus. Halo, aku ingin membeli ikan. Oke, harap tuh Ayo kita bantu pelanggan memancing Buatlah umpan terlebih dahulu Pilih beberapa bahan dan potong-potong Campuran ke dalam mesin. Ayo kita pergi memancing. Pasang umpan di pancing. Kita perlu menangkap empat ikan sebelum waktu habis. Ketuk permukaan laut dan lemparkan pancing. Ah, kita umpan. Ayo cepat gulung pancingnya. lagi. Ha. Hoi. Hoi. datang. Jangan lepaskan atau ikan akan tertarik ke dalam <tuk> Coba terus. Lebar, kita mendapat semua ikan Jadi Ini ikanmu Terima kasih, aku suka ikan-ikan ini Harap tunggu Ayo kita bantu pelanggan memancing Buatlah umpan terlebih dahulu Pilih beberapa bahan dan potong-potong umpan ikan telah siap. Ayo kita pergi memancing. Umpan di panci Terima kasih. ingin membeli ikan Oke, harap tunggu Ayo kita bantu pelanggan memancing Buatlah umpan terlebih dahulu Pilih beberapa bahan dan potong-potong Pilih beberapa bahan dan potong-potong Dalam mesin, lubang telah siap. Ayo, kita pergi memancing! di panci Selamat air datang, jangan lepaskan atau ikan akan tertarik ke dalamnya.